Dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Nestler. Tentunya, menemani santai malam kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi terbaru nih, dan masih gambar-gambar baik dari idola kita. Untuk mengawali perjumpaan kita persahabat Siapa nih yang udah menyaksikan vlog channel Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia sudah disuguhkan persahabat ya, oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Dengan tentunya menyuguhkan vlog dapur Bunda Lesti Masya Allah banget ya Pastinya warga Konoha menunggu banget persahabat ya Saat Bunda Lesti memasak dan saat Bapak Bilar mereview dan menilai persahabat yang masakan dari Bunda Lesti, Masya Allah <ganti> Ini sih luar biasa, kebahagiaan, kebanggaan kita semuanya Mudah-mudahan sehat selalu untuk rumah tangga, Lesti Bilar juga mudah-mudahan selalu manggang, amin Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram, Neng1933 mengatakan Bikin niler kolek biji salaknya Ini ala bunda Lesti banget ya Masya Allah, mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu menjadi orang baik. Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Amin. Selanjutnya, para sahabat, vlog terbaru juga di-up di channel Youtube Rans Entertainment. Ini momen ketika BBL main bareng dengan Rayanza. Aduh, Masya Allah banget ya. Kita salafok dengan BBL yang tentunya besarnya ini. Melebihi Rayanza nih, sepertinya para ya Cepat banget nih tumbuh besarnya Abang El Masya Allah sehat selalu dan semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua Kita juga selpuk dengan kalimat komentar yang diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Anskor Lazibu mengatakan Masya Allah jadi sama gedenya sama Rayanza anak-anak soleh ganteng amin kita doakan yang terbaik Semoga Abang Fatih Menjadi anak yang saleh Seperti keinginan kedua orang tuanya Berikutnya juga Persahabat ada gambar yang membanggakan Sekali untuk warga Konoha Dari Bunda Lesti Yang memposting Foto dari Kak Septi Persahabat 4 jam yang lalu Diunggah oleh Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat persahabat di postingan foto ini Ada sebuah ucapan Dan sekaligus doa yang diberikan oleh Bunda Lesti untuk Kang Septi Siregar Insya Allah, Allah lindungi orang baik Septi Siregar 17 Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabat karib kerabatnya Masya Allah, kita bangga, kita bahagia sekali mengedepankan Lesti Kejora dan berikutnya juga persahabat ya, kita lihat ada info resmi dari Ibu Harsiwi dan Indosiar Mengenai acara festival Ramadan 2022 di Indonesia malam hari ini Yuk saksikan Jangan sampai lupa nih Malam ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Karena Lesti Kejaran akan kembali hadir Kembali tampil Untuk menghibur warga Konoha dalam acara festival Ramadan Jangan sampai ketinggalan persahabat ya keseruan malam hari ini akan disuguhkan Oleh idola kesengan kita yang selalu tampil cantik Tampil... Gembira, happy, masya Allah, menjadi panutan banget ya untuk kita semua. Dan berikutnya juga, persahabatan kita lihat ada info dari Pop Dance. Pop Dance ini mengposting info soal tentunya usaha milik dari Ibu Rosmala Dewi. Tuh, langsung dikasih info juga oleh Baby L ya. Baby L ini lucu banget, ikut mempromosikan usaha rendang dari Ibu Rosmala Dewi. Hai Om dan Tante Jangan lupa order rendang buat Oma Di Dapur Ibu. Masya Allah banget ya order sekarang tuh Disuruh oleh BBL ya untuk order BBL aja ikut Untuk promosi rendangnya Oma Masya Allah mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan sukses untuk Usaha milik Ibu Rosmala Dewi Amin Dan kita juga masih menunggu kejutan dan Cidogen vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana total stay tune